job. Sesi berikut ini akan dibawakan oleh Bapak yang satu ini tentu dengan hasil lagi untuk untuk kita. Betul, <laughs> untuk betul. kita. Ada Bapak Peter selaku Vivi Group HRM Tech yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Halo Pak Peter. Hai Pak Peter. Hai Syala, Ikri. Ya, segar-segar <laughs> nih, luar biasa nih. Walaupun <laughs> udah sampai jam mak makan siang tapi masih tetap segar ya. Seger dong, soalnya Pak Peter juga masih segar. kita gak berani segar pak, kita mau yeah, pak yeah. Peter ini. Jadi, benar, -benar harus harus yeah. persen pak. Oh, yeah. Oke, okay. karena yeah. udah mau jam makan siang nih, saya mau kasih pantun. Ih, okay, cakep. Boleh. Boleh. Boleh. Okay, ya. ikan sepat ikan gabus cakep. Cakep. makin cepat makin bagus oh. <laughs> jadi sesi saya iya, iya, iya, iya, iya, tapi saya berharap sesi saya ini bisa menjadi inspirasi dan jadi pegangan Buat setiap peserta yang sudah pernah mengikuti MT Career Festival ini Dari pertama sampai sekarang yes. Ini menjadi satu pegangan yang kedepannya Jadi be the magnet of opportunities Itu ini adalah yang saya mau saya be the magnet of cuma sebelum itu, kita kenalin dulu betul, deh. Pak Peter karena ini. yang tadi kan sebelumnya, yep. sebelumnya sudah kita perkenalkan, yes. apa kita beritahu latar belakangnya nih? Berarti sekarang giliran Pak Peter. Hmm. Tapi eh, sekali lagi, kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, boleh gue pak. Kalau ya. betul, silahkan, silahkan. Oke, okay, jadi Pak Peter mengawali karirnya di Astra International TBK selama 8 tahun, okay. lalu bergabung di grup Entek pada tahun 2008 sebagai Head of Organization Development and Strategic Management di PP London Sumatera TBK. Beliau sempat menjadi Board of Tirta Group sebelum menjadi VP Group HR Entek hingga saat ini. Dan tugas Pak Peter saat ini adalah mengkoordinasikan fungsi HRD di seluruh MTG Group agar berjalan sesuai dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai MTG. Itu dia, langsung aja kalau gitu Pak Benar -benar Peter ya. Kok, makin bagus ya, Makin cepat makin <laughs> bagus, kalau gitu langsung aja gitu. Kita beri of opportunities. Langsung aja slide-nya ditampilkan. Hi. Saya mau langsung uh, kita bahas ya. Be the magnet of opportunities. ya. Jadi, uh, saya, jadi Sheila sama Ikri tetap di sini ya. Karena saya mau tanya jawab nih. sama Wow, teman -teman, sama saya dikira, Pak. Ya. susah ya, Pak. Nih, uh, Sheila saya mau tanya. Di, di dunia ini ya, kita ini sebagai manusia ya. Berharap nggak sama Tuhan? Pasti. Pasti ya. Jadi, hmm. saya mau bikin dua kolom nih. Di sini ada kolomnya bagiannya Tuhan dan bagiannya manusia. ya. Jadi, selalu ada bagian Tuhan, selalu ada bagian manusia. Good news, bad news? Mau yang mana dulu? Bad news. Bad news-nya bad news manusia kadang-kadang tidak melakukan perannya. Good newsnya Tuhan selalu melakukan perannya. Nah, uh. jadi kita sebagai manusia, kita tertantang untuk melakukan peran kita. Setuju ya? Setuju. Nah, yang pertama nih. Saya mau satu kata, jadi ada empat kak yang saya akan sampaikan di sini, makanya ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus. Cuman ada empat kak doang nih, di slide saya ini ya. Kak yang Bikin. pertama, Bikin ya, Pak, ya. yaitu kak mm -hmm. yang pertama itu saya sebut keberuntungan. Saya mau tanya, sama si Ella dan Ikri ini, nggak yes. usah khawatir benar atau salah, namanya juga silakan mm -hmm. ya, teman-teman di sana juga boleh komen ya. kira yes. kira keberuntungan itu berapa persen Tuhan, berapa persen manusia, ayo coba ini berapa Istri sama siang boleh manusia, beda pendapatnya kalau e, keberuntungan manusia Oh Tuhan eh manusia 60 Tuhan 40 Oke okay. kalau untuk saya agak okay. naik kalau saya keberuntungan itu di, di dalam saya cuman sekitar lima sampai Oke, Jadi banyak Tuhannya ya Ini saya agak Hilang nih suaranya Siala sama Dikri, gak apa-apa Jadi saya mau tanya Bisa gak Manusia, kita sebagai manusia Pengen beruntung nih Oh, Saya mau beruntung nih Bisa gak sih, saya langsung beruntung saat ini juga Nah ini saya tanya bahas Sama teman-teman yang di Komentar ya, boleh komen nih. Ya. Bisa nggak? Oh saya mau beruntung nih. Saat ini juga saya beruntung. Atau misalnya saya mau besoknya beruntungnya, jangan sekarang, ya kan? Bisa nggak? Besok saya beruntung. Nah sayang sekali ya keberuntungan itu haknya Tuhan. Jadi kita manusia tidak memiliki hak untuk beruntung. Tanda petik ya, itu betul daerah prerogatifnya Tuhan lah. Jadi eh, saya katakan 100 Tuhan manusia itu tanda petik 0%. karena kita manusia tidak bisa memilih kita mau beruntung saat ini mau beruntung besok mau beruntung tahun depan itu haknya Tuhan ya Tuhan yang memberikan hak untuk beruntung tapi suka banyak yang ngomong ya Pak kok saya nggak beruntung beruntung ya orang lain beruntung beruntung gitu nah itu sebetulnya ada kak tiga kak lain yang menyebabkan keberuntungan sebetulnya ya ini kita akan bahas Ya, yeah. while waiting for the host, ya, yeah. jadi keberuntungan. Misalnya, gini lah, uh, teman-teman yang sudah mendaftar nih, sekarang di uh, Dream Talent, di MP3 Festival ini, ya, yeah. semuanya pada mendaftarkan. Wah, ternyata ada yang keterima, ada yang dipanggil interview, ada yang ini. Kita akan bilang, "Waduh, dia beruntung, ya." ah oh, dia beruntung tuh dia bisa dipanggil tuh di MPKRI Festival akhirnya dia bisa bisa diinterview bahkan ada yang bisa keterima kerja Oh saya belum ya Nah sebetulnya ada faktor K yang kedua ya K yang kedua itu yang disebut dengan kesempatan nah ini karena hostnya belum pada datang saya sama ikhrik saya kasih kesempatan teman-teman aja di chat ya teman-temannya di chat silahkan untuk menuliskan Richard ini, ya. Menurut kalian kesempatan itu berapa persen Tuhan, berapa persen manusia deh? Ayo, silahkan, silahkan boleh tulis-tulis aja ya. Gak usah khawatir, bener gak usah pasti salah. Yang penting kita semua berpartisipasi di sini. Ya, jadi atau banyakkan mana nih? Banyakkan Tuhan atau banyakkan manusia nih kesempatan ini? Ya. Jadi kalau tadi keberuntungan itu 100 Tuhan. Kalau kesempatan, kira-kira lebih banyak siapa? Nah, boleh nanti sambil nunggu. Pertanyaannya juga mirip. Bisa nggak sih kita manusia pengen, aduh, saya pengen dapat kesempatan dong. Saya pengen dapat kesempatan besok. Atau saya pengen dapat kesempatan saat ini. Kelihatannya sulit ya. Nah, makanya di sini saya udah lihat nih, ada eh, SH. Di mana bacanya, Lician Manusia... 50% ada Jayan draft 50-50 ada Rachel Lidiana 50-50 ada Eswarandani kesempatan masih banyak Tuhan ya oke okay. ya betul ternyata kesempatan itu ya lebih banyak unsur Tuhan ya Tuhan 80% kenapa karena kita nggak bisa pengen kesempatan kapan datang itu nggak tahu kapan nah Pertanyaannya pada saat kesempatan itu kita dapat misalnya contoh sekarang kita ikut karir festival nih festival ini satu kesempatan buat kita semua ya kan nah peran kita ada di situ setelah kita dapat kesempatannya kita mau ngapain ya udah kita nonton aja nonton Pak Peter, ya nonton ya yeah. lain gitu ya setelah nonton ya sudah sowat kita diam diam aja gitu gak bertindak ya udah berarti kesempatan itu akan hilang begitu saja. Nah by the way, saya lihat sekarang udah ada lagi nih Ikri sama Siala nih. Sorry ya <laughs> Pak, ada gangguan teknis. Gak usah khawatir ya, kalau kita udah biasa, the show must go on. Jadi, the show Siala ya, sama Ikri hilang, udah saya ngomong sendiri dah. Ya kan? <laughs> yeah. Nah ini lanjut dikit nih Siala nih sama Ikri. Okay. Kesempatan itu ternyata lebih banyak Tuhannya juga. Kenapa? Karena kita nggak bisa tentuin juga. Saya mau dapat kesempatan nih besok. Emang bisa? Dia tanya sama Ikri sama Siala. Hmm. Saya pengen beruntung saat ini. Atau saya pengen beruntung besok. Kan susah, nggak bisa. Bisa nggak juga kita pengen. Oh saya pengen dapat kesempatan besok. Bisa nggak Bisa nggak kita tentuin hmm. sebagai manusia? Hmm. Belum tentu loh ujian itu itu haknya Tuhan. Kadang-kadang kita dapat kesempatan itu nggak bisa kita yang nentuin, tapi pada saat kita menyambut kesempatan, nah itu 20% manusianya di situ. Kita mau ngapain pada saat dapat kesempatan? Contoh, hadir di MTK Festival. Ya kan ini satu kesempatan buat kita. Tapi kalau kita nggak pernah ngeklik itu yang namanya link-nya di Dream Air Talent itu, ya kan? Apakah kita dapat kesempatannya? Pertanyaannya kesempatan untuk di interview dapat ga? Ikli sama siapa? Ya nggak bisa. Kalau kita nggak klik nih dim talent garis miring VCF kita nggak klik situ. Kita nggak ngisi. Kita biasa-biasa aja, dream-dream aja. Ya kesempatannya akan hilang, ya kan? Jadi ada ada peran kita, ada peran manusia di situ dua Ya tahu? Oke, okay. saya mau tanya, tantang berikutnya nih. Kalau tadi ada 2K ya, kira-kira Eh, kak yang kedua ini kan menentukan kak yang paling atas Karena ada kesempatan makanya orang jadi dapat keberuntungan Setuju gak? Betul Kalau nggak ada kesempatan orang nggak dapat keberuntungan biasanya hmm. ya kan? Nah karena ada kesempatan orang dapat keberuntungan Sekarang pertanyaan saya Apa yang membuat kita bisa memanfaatkan kesempatan ini? Kak yang ketiga ayo menurut Ikri sama Siala apa yuk Wah, susah nih, Pak. Keberuntungan, kesempatan, keinginan, kemauan. Kemauan. kemauan, nah, ya. kemauan. apalagi? Eh, harus suka ya. udah. Harus buka deh. Harus suka nih, saya bukain. Kemampuan. kemampuan. Ya, kemampuan. Oh, tulisnya kurang pe, Pak. Agak typo mulutnya. <laughs> nah, jadi Uh, kalau kita bicara kesempatan tadi 80% Tuhan manusia 20% nah kemampuan kemampuannya berapa persen Tuhan, berapa persen manusia Jawa? oh kemampuan manusia mm -hmm, uh, lebih banyak besar. manusianya lebih banyak? Mm. oke, okay. kira-kira berapa, berapa nih? kira-kira aja ditukar yeah. deh, yang 80-nya manusia, Tuhannya 20 wah berarti udah belajar nih Ikri nih betul mm. Ikri, ya? 20 persennya Tuhan, 80 persennya manusia. Apa nih peran Tuhan di sini? Pernah dengar nggak ada orang yang sudah lahir-lahir sudah -lahir, berbakat, berbakat sejak lahir. Pernah dengar kan? Iya. Nah itu makanya tadi saya sepakat sekali dengan Siala tadi. Siala pas lagi ngomong. Ya walaupun nggak sesuai passion kita, tapi kalau kita berusaha kita belajar, membangun kemampuan kita, kita bisa jadi sama loh dengan orang yang passionate. Bahkan kita bisa lebih hebat dari orang yang passionate. Kenapa orang passionate? Karena dia dapat bakat dari Tuhan. Misalnya, dari dari lahir dia udah berbakat. Dia nangis aja udah merdu. <laughs> ya kan? Nangis aja udah merdu nih si bayi ini. Jadi berbakat nyanyi ini. Jadi umur 3 tahun, 4 tahun udah nyanyi merdu, keren gitu loh. Wah, jadi kalau dia jadi penyanyi suatu saat, satu saat nanti, wah, udah dapat bakat dari Tuhan, ya kan? Itu 20% tuh. Ya kan? nah si orang yang berbakat ini kalau dia asah lagi kemampuannya wah luar biasa dia akan menjadi penyanyi yang sangat hebat kan pertanyaan saya ada orang yang ya istilahnya jangankan nyanyi dia ngomong aja falas misalnya gitu ya <tanya> ngomong aja falas gitu tapi kalau dia tiap hari latihan 8 jam sehari dia pokoknya dia cari guru vokalis terbaik dia belajar nyanyi. Bisa nggak suatu saat dia sama atau bahkan lebih hebat dari orang yang berbakat? Saya mau tanya sama si Ella dan Iblik. Bisa. Bisa. Itu Bisa. dia makanya. Kemampuan itu 80% manusia. Ya Tuhan kasih bakat kepada orang-orang tertentu. Ya Saya punya teman banyak yang istilahnya, Fit, kamu sih kayaknya berbakat tuh untuk jadi pembicara. Kalau saya sih nggak. Gitu. Tapi orang yang ngomong itu, saya pernah ngomong sama dia, Coba deh lu tiap hari latihan di depan cermin. Ya, kalau sekarang kan di depan Zoom latihannya ya. <laughs> kalau zaman dulu ini kan teman saya ini orang pada zamannya gitu. Pada saat tahun 2000-an dia muda gitu, ya kan? Cuman saya ini dia latihan tiap hari di depan cermin. Dan dia menjadi pembicara yang hebat. Ya kan? Jadi sebetulnya berbakat atau enggak kalau kita melatih diri kita sendiri, kita benar-benar passionate, kita bisa punya kemampuan. Nah, pada saat kita punya kemampuan, kesempatan datang, nah, itu dia. Kita, karena kita punya kemampuan, kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Dan orang lain akan mengatakan, kita beruntung. Ya kan? Setuju nggak tuh si Allah sama setuju, Ini, setuju banget, Pak. Setuju banget. Karena Ini saya sendiri Ini udah 80 persen nih. Ini mm -hmm. udah 80 persen. Jadi udah ketahuan nih. Oh, kalau mau jadi the magnet, be the magnet of opportunities, artinya kesempatan itu datang terus sama kita. Berarti kita ya. harus ngapain? Udah, udah ada jawabannya sekarang? Berarti kita mm -hmm. harus ngapain? Kalau menurut Ikri sama Syala. Berusaha, Berusaha. untuk Berusaha untuk memaksa kemampuan kita. Kemampuan ya. kita. Benar. Sehingga kita bisa, bisa be the magnet of opportunities. Jadi jangan patah arang bagi teman-teman yang sudah mendaftar nih. Ya kan? Mendaftar di MTKD Festival. Ternyata belum berjodoh dengan kita saat ini. Jangan patah semangat, teman-teman. Asah terus kemampuan kalian, terus menerus kita istilahnya berusaha, jangan patah arah ya. Kita nggak cuma hari ini ya seperti tadi Pak Victor katakan data Anda sudah ada di kita ya. Mungkin Betul. tidak fit dengan cocok posisi-posisi yang saat ini. Tapi one day kita pada saat membutuhkan seseorang yang memiliki kompetensi yang fit dengan Anda atau culture fit dengan Anda, kita bisa panggil lagi. Ya kan? In the meantime, pada saat itu, yang misalnya pada saat jeda itu apa yang harus kalian lakukan? Asah kemampuan kalian. Jadi be the magnet of opportunity. Tapi ini 80%. Mau 100% nggak? saya lama Igri. Yang terakhir. Nah, kayak terakhir apa Dok kalau gitu? Yang bisa bikin kemampuan kita terus meningkat. Ayo ada satu Kak lagi. Apa? Kegigihan. Kegigihan, apalagi? Ayo. Ke Kesabaran Tadi sempat diomongin sama salah satu dari kalian Ayo apa? Kemauan Kemauan, betul sekali uh, ya Kemauan iya, ya, ya, Nah ini sekarang kira-kira berapa persen Tuhan, berapa persen manusia? Manusia Kiri. 100 udah Manusia 100, kenapa? Tuhan bisa saja campur tangan dalam kemauan kita Tapi Tuhan kasih kita kehendak bebas kasih manusia kendak bebas, ya kan? Betul, ya, atau... Terserah manusia, manusia mau bikin dosa atau mau bikin mau hidup benar, itu terserah manusia. Hmm. Jadi kalau misalnya manusianya berdosa, jangan nyalahin Tuhan atau nyalahin setan gitu, ya kan? Nah, <laughs> <itu> nggak. <kemauan laughs> <kamu. laughs> Kata setan <laughs> apa gue terus gitu ya? Iya betul ya, pak. Kalau yang gue cuma Tuhan doang gitu, istilahnya hmm. gitu, nah. Tanda petik ya. Nah, sama halnya dengan ini. Ya terserah nih, kita nggak punya kemampuan. Saat ini kemampuan kita masih kurang, kalah sama orang lain. Kita punya kemauan nggak untuk meningkatkan kemampuan kita? Punya nggak? Kalau nggak, ya kemampuan kita akan tetap seperti itu saja. Sehingga pada saat kesempatan datang, kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Dan orang akan bilang, lah kamu kurang beruntung. Padahal apa? Padahal kita tidak punya kemauan. Kemauan. Ya kan, justru orang suka bilang, "Wah, beruntung ya? Wah, Sheila sama Ikri tuh keberuntungannya besar, udah keterima di Mtek ya." Padahal Sheila dan Ikri dulunya juga memanfaatkan kesempatan karena sebelumnya sudah mengasah kemampuan, Betul. dan sebelumnya lagi memiliki kemauan. Ya, setuju enggak? Ikri sama-sama, Setuju sama banget. Nah, itu dia. So, hmm. sekarang jawabannya apa dong? Kalau want to be the magnet of opportunities, apa jawabannya? Ya eh, sederhana, miliki kemauan untuk belajar, miliki kemauan untuk berusaha, miliki kemauan untuk bertumbuh menjadi lebih baik, memiliki kemauan untuk bisa maju dan berkembang, sehingga mengasah kemampuan juga, kesempatan datang kita langsung sambut, kesempatan datang terus nanti. Dan orang lain akan bilang, waduh kamu penuh dengan keberuntungan ya. Ya, padahal keberuntungan itu haknya Tuhan, ya kan? Jadi, be the magnet of opportunity, saya mau kasih clue Kalau gitu, Pak Pak Peter, apa sih kemampuan yang perlu kita asah Supaya kita bisa selalu menghadapi kesempatan ini, mendapatkan kesempatan ini Boleh putar lagi video saya di hari pertama Ini adalah kemampuan yang saya usulkan untuk kalian belajarin ya Yaitu pertama, kalian pelajarilah yang namanya EQ gimana kita sadar diri kita tidak menyalahkan bos terus tingkatkanlah IQ kalian yaitu imajinasi kreativitas lalu tingkatkan juga spiritualitas atau etika ya kita ikuti hukum yang berlaku kita tidak melanggar peraturan perusahaan dan kita mengikuti etika dan kebenaran yang hakiki yang ke keempat adalah kita bertindak ya push pre until something happen dan yang keempat kita tahan banting. Tadi saya sempat komen di pada saat siela bilang itu saya komen punya EQ, adversity quotient, resilience, tahan banting. Nah ini ini adalah kemampuan yang bisa kalian asah kalau pengen dapat namanya sesi saya di hari pertama dan itu saya sudah jabarkan dengan detail. Dan yang kedua nih ini together everyone achieve more. Coba kalau disingkat apa nih? Kalau uh, together, everyone achieve more. Jadi, kalau di satu abbreviation. team. Nah, jadi seperti tadi Pak Victor katakan, ya ini saya merangkum sedikit apa yang tadi Pak Viktor katakan. Kita perlu jadi super team. Nah, apa sih kira-kira skill yang dibutuhkan supaya kita jadi super team? Yang pertama, kita perlu punya mentalitas selalu berpikir menang-menang, team win win. Ya. Yang kedua, kita punya mentality empathy. Kita bisa empati terhadap orang lain ya uh, dan kita bisa memaklumi kondisi orang lain ketiga kita sinergi ya tadi as, uh, Avenger Assemble dan terakhir adalah berikan excellent service. Semoga dengan kalian mengasah uh, Sembilan kemampuan ini ya yeah, you guys be the magnet of opportunity. Terima kasih. Terima kasih. Benar, sesuai dengan pantunnya, Pak tapi tadi ya ikan sepat, ikan gabus ya. Iya, iya, iya, bagus karena iya, cuma peserta yang lapar saya saya juga lapar sebetulnya <gifat> Nah gitu teman-teman, ya. Kan? Jam ya. Lagi, kita ingatkan untuk Sobat Emtek yang terlewat sesi sebelumnya dan mau menonton kembali Emtek Career Festival hari pertama sampai dengan hari ketiga untuk mendapatkan tips-tips bermanfaat, bisa akses ke YouTube channel Dream Action dan jangan lupa untuk subscribe. Iya betul, hmm. nah ini kita akan membuka ini dulu ya Pak Peter ya, ada so, ditahan tahan dulu lapernya. Uh -huh. Kita akan buka sesi tanya-jawab dulu sebentar. Soalnya sesinya... Sesi terakhir ya, nih, udah gitu orang hari orang terakhir. Pak Peter coba deh, saya punya pertanyaan paling mendasar dulu, MT Career Festival kenapa cuma tiga hari ya Pak? Kenapa nggak seminggu gitu Pak? Biar puas gitu. <laughs> ya, sebenarnya kita pengennya sih kita bikin seminggu atau sebulan gitu ya. <laughs> Namun demikian, itu kan tentu saja. Tentu saja kita ada pekerjaan sehari-hari, dan semua talent-talent Mtek ini juga kan punya pekerjaan masing-masing seperti Mas Suryo ini kan orang yang sangat sibuk sekali ya oh. juga uh, dan makanya kita coba manfaatkan kesempatan ini namun demikian tentu saja ini tidak hanya di akhir dari pertemuan kita tetapi merupakan awal kalian sekarang sudah kenal yang namanya MT mm -hmm. sudah kenal yang namanya perusahaan-perusahaan yang ada di sini dan setiap mereka punya portal karir masing-masing yang bisa diakses via website. Silahkan, kalau mau mendaftar atau mau lihat lowongan yang ada di Mtek Group Company, ini sini bisa selalu visit ke eh, apa namanya website mereka atau ke link in page kami masing-masing, ya, kami yes. juga punya link in page di Mtek dan seluruh anak perusahaannya. Dari situ kita bisa keep in touch, gitu loh maksudnya, Sheila. Luar biasa, Emtek ya. Uh. ya. Ini adalah uh. perkenalan kita untuk kita bisa terus keep in touch. Mudah-mudahan. Nanti amin. impian saya, Pak Emtek Career Festival ini, ini kan secara online dulu nih. ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa digelar secara offline, terus yes. tersebar di berbagai kota. Uh amin! amin. Makin rame tuh. Oke, langsung kalau gitu pertanyaan. Pertanyaan hmm. pertama dari Eswarandani. Pak Peter, gimana caranya untuk bisa terus semangat kalau berulang kali gagal lagi, gagal oh. lagi? Gagal yeah, mani, yeah, gagal yeah. mani nih. Jadi, uh, ini ada satu riset ya. Uh, uh, ini mm -hmm. Eswarandani, Erika nih. Ada satu riset, uh, apa namanya, si siapa sih orang yang yang disebut dengan orang yang selalu semangat? punya energi besar gitu ya Nah itu ternyata adalah syala dan ikri orang yang setiap harinya merefleksi diri dan memaafkan dirinya sendiri dan besoknya dia move on wah itu itu risetnya luar biasa tuh ya jadi sebetulnya seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal tapi mereka yang hmm. tidak pernah quit mereka hmm. yang tidak pernah apa namanya berhenti untuk belajar gitu. Jadi yang ada sebetulnya adalah orang sukses dan orang yang belajar. Jadi Benar. orang yang gagal itu ya udah hari ini kita gagal, kita fail, ya udah. Kita sore-sore ya bolehlah meratapi kegagalan kita di hari yang sama ya. Tapi malam-malam kita refleksi, kita ampuni diri kita sendiri, besok pagi kita bangun udah semangat lagi nih. Mm. Saya udah maafkan, saya belajar dari kondisi kegagalan yang lalu Tadi seperti Mas Suryo sampaikan What did you learn from your failure? Setelah kita belajar, mm. kita move on Jadi orang yang lebih semangat lagi besok Menggapai cita-cita kita Berarti Stimul. emang semangat. Um, lawannya adalah diri kita sendiri juga ya Pak Peter ya? Uh -huh. Yang semangatin Percuma Betul. dong kalau kita, Tapi kita yang sendiri belum move on Belum, belum bisa apa namanya melupakan apa yang kegagalan kita gitu kan orang semangat kitanya yeah. gimana itu gitu. tuh klise sih sebenarnya pak ya kalau misalkan uh, hal yang klise tapi dalam gitu mm. jadi aku memaknai sebuah kegagalan ke, menyingkirkan konsep gagalnya tapi aku lebih mengedepankan oh berarti ada yang harus lebih aku pelajari ini kalau aku pribadi mm. ya pasti ketika nyoba pernah gagal dan pasti ngerasa kecewa wah gua nggak sebagus dia gak. Tapi berhenti sampai di situ, oke okay, terima sedihnya, terima kegagalan, and I change my mind untuk lebih mikir, oh berarti harus ada yang lebih aku pelajarin. Gitu. Oke, okay, hmm. ada lagi? Mungkin dua, dua pertanyaan lagi. Yes. Ya, Ricky Saputra, Pak mau nanya, orang dalam masih jadi pengaruh gue sekarang? <laughs> <laughs> <laughs> Mantap, Riki <laughs> Saputra <Susu> <laughs> the best. Pertanyaan. Iya, ya ya, ya. kayaknya saya kenal nih Mas Riki nih. Saya kenal ya. Mas Riki, ya kan. Uh -huh. Jadi, enggak uh, usah khawatir Mas Riki, kita ke depan itu ada yang disebut program di Mtech itu promotion from within. Ya, promotion from within. Jadi, kita selalu mencari talent-talent di internal kita juga, yang mereka memang potensial ke depannya. Jadi, across the group ya, across the group. Jika kita butuh satu talent, makanya kita uh, HR-nya di Mtech ini, kita punya namanya HR Forum, kita bisa saling apa namanya sharing apa yang terjadi di uh, masing-masing grup ya jadi kalau memang ada satu talent yang dibutuhkan dan itu kita bisa dapatkan dari internal Mtek itu bisa uh, apa dan bukan cuma bisa sebetulnya sudah terjadi tapi memang tidak apa uh, tidak publish dan sekarang kita buka rahasia lah itu terjadi ya promotion from within itu bisa-bisa saja jadi maka dari itu tadi Selalu tingkatkan kemampuan kita dan achievement kita. Dengan demikian kita bersinar pada saat kesempatan datang. Kesempatan itu akan menyambut Anda dan kita siap. Ya, gitu ya. Semoga menjawab ya, Mas Riki ya. Satu lagi mungkin ada pertanyaan. Oke, satu lagi. Terakhir, oh nani bagus juga nih pertanyaannya nih dari SH underscore Pak, bagaimana cara membangun dengan baik? Loh, bagus nih, Pak. Ba, pertanyaannya, bagaimana cara membaca peluang dengan baik? Sederhananya begini: apakah semua peluang itu fit untuk kita? Apakah semua kesempatan fit untuk kita? Gimana cara kita hmm. menyaringnya? Kembali lagi kepada kaya ketiga kemampuan kita, ada di mana? Misalnya, ya, contoh: ya. ada lowongan nih, jadi ya presiden Indonesia. Misalnya, ya kan, ya. kita lagi bakal pemilu, ya. Apakah itu cocok buat kita, lowongannya? Nah, kita kan pikir lagi, kan, nah, kemampuan kita fit nggak? Benar, nggak? Sial, sialnya, sebagai apa namanya, pembaca berita tahu, ya kan? Ada fit and proper test-nya nanti untuk bisa Men menjadi kandidat presiden Indonesia, kan? Apakah menjadi presiden Indonesia itu kesempatan untuk saya? Nah, kita baca kemampuan kita juga. Makanya, yang tadi, IQ tadi adalah salah satunya, sadar diri kita menyadari strength dan weakness kita. Dan terhadap opportunity yang datang itu, kemampuan kita berada di mana? Itu yang mengatakan e, nyambungnya tadi. Bahwa setiap kesempatan akan diikuti oleh kemampuan. Makanya, marilah kita membangun kemampuan kita, sehingga pada saat kesempatan yang datang itu, kesempatan yang tepat untuk kita kita siap untuk menerima. Semoga bisa menjawab. Bagus banget. Nah, saya rasa ada bikin satu bikin lagi bikin nih, bikin terakhir, bikin nih. Bikin. terakhir nih. Saya <tuk> Rachel. Apa? Dengar. Dari Rachel deh, Rachel satu lagi deh. Satu oh, lagi Rachel Bonus, bonus Rachel. dari Rachel, Lydia. Saya mau tanya, nah. gimana caranya supaya kita percaya diri untuk bisa bersaing dengan orang lain, apalagi di dunia kerja. Terima kasih. Silahkan nah, Pak terjadi juga. Nah. Ya, ya. Jadi ini nyambung kepada uh, kemampuan dan kemauan tadi. ya. Sederhananya gini. Seberapa mau kita untuk fight Ya, dengan orang lain. Jadi seberapa kita punya kemauan, itu yang disebut dengan self acceptance, kita juga menerima diri kita sendiri, ya kan? Dan yang kedua adalah seberapa kita punya kemampuan atau yang disebut dengan self efficacy. Itu dua itu self acceptance dan self efficacy akan membangun yang namanya self confidence, ya. Jadi kalau ini ada sesi khusus di tengah hal ini tapi singkat ceritanya seperti itu. Seberapa kita punya kemauan, seberapa kita mau membangun kemampuan kita pada saat oh. kita sudah membangun kemampuan kita dan kita sadar atas kemampuan kita dan kita punya kemauan yang kuat ya kan di mana ada kemauan di situ ada jalan setuju nggak? Syala sama Igri setuju, setuju banget ini jadi Tapi kan nambahin <laughs> dikit nih untuk Rachel yang mungkin baru mau mulai melamar kerja gitu ya uh, untuk memiliki ketidakpercayaan diri insecure itu sangat normal ya Igri ya itu manusia banget tapi instead of kamu fokus ke orang lain gitu, membandingkan diri terus melihat kekurangan dalam sendiri, oh orang lain gini, orang lain gitu, aku nggak coba ada dirubah untuk fokus ke diri kamu, mulai dari apa sih kelebihan aku, apa yang bisa aku asah, kemampuan apa yang menurut kamu jadi kemampuan paling menonjol, dan itu kamu asah, terus kamu yakin sama diri kamu sendiri, itu justru akan lebih membantu kamu untuk membangun percaya diri. Betul, karena uh, saya juga percaya, oh, afirmasi yang baik, itu juga outputnya juga pasti baik. Oke, okay. Nih, dalam kesempatan ini ada Pak kemarin saya baca sebuah filosofi singkat yang sangat menyentuh dan sangat bagus. Mudah-mudahan ini bisa uh, bermanfaat untuk teman-teman. Ada yang pernah tahu nggak kenapa kalau burung itu hinggap di ranting tipis sekalipun mereka nggak pernah takut jatuh? Kenapa? Wah, kenapa? kenapa? Karena memang mereka yakin dengan di situ. Ayo Pak Peter kenapa ayo oh, Karena si burung itu bisa terbang gak usah khawatir Gue mau ranting yang gini kalau saya rantingnya putus gua Tinggal gue terbang aja benar Jawaban Pak Peter tuh mendekati benar konsepnya Tapi Pak untuk lebih mendramatisir Jadi jawabannya gini Pak Kalau kata orang filosofernya ya bilang Karena burung itu tidak pernah mempercayakan pada ranting ya tapi dia percaya sama sayapnya okay. <laughs> jadi jangan pernah khawatir untuk menghadapi berbagai macam kondisi karena tantangan pasti ada tapi percaya sama apa yang Betul. kamu punya dengan Setuju. kalau kata papita tadi dengan mengasah kemampuan ada keinginan kemudian kita melihat kesempatan dan berdoa percaya lah pasti akan datang Iya dan jalan kamu juga pasti akan terbuka oke okay. oh. Top banget, Pak Peter. Tapi kok ya, gini sih? Gini top, top begini dong. Ini kan Victory. Ah, <laughs> kalau gini sarangnya ya, Pak ya. Sarangnya juga. Okay. Sarangnya. Ya. Jadi keep in touch teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Kita keep kipintas dengan MTech. Ya, kesempatan selalu akan ada di masa mendatang. Dan asahlah kemampuan kita sehingga kita bisa jadi be the magnet of opportunity thank you ya yeah. oke okay, dan ingat ini untuk Sobat MTK semua jangan lupa mengisi feedback form karena lagi-lagi di setiap sesinya tadi akan e-certifikat kalau kalau feedback dan linknya sudah ada di bawah nih mm -hmm. kalian bisa aja langsung link buat sobat tempek yang terlewatkan jika mau nonton kembali MJ Career Festival Day mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketiga untuk mendapatkan tips-tips yang bermanfaat bisa akses ke YouTube channel Dream Action dan jangan lupa untuk di subscribe gitu ya papi udah ada saya mau goodbye sekali lagi terima kasih banyak papi terima kasih semuanya Nanti aku yang hilang nih selesai saya pikir udah selesai Terima kasih banyak Pak Pipit. Ya udah kita baik-baik sama-sama deh. Ya sampai ketemu lagi semuanya. Sampai ketemu lagi, Peter. Itu dia tadi ya, Sobat MTX. Sebenarnya hari ini relate banget ya, selain dengan materinya, tapi di hari ketiga ini kayak penutup yang komplit. Kenapa? Karena untuk teman-teman Sobat MTX yang lagi cari kerja, mungkin sekarang boleh coba dulu ke Dream Action ya. Betul, langsung aja ke platformnya. Terus dicoba dulu tuh kalian temukan. Gimana, ya. terus cocoknya gimana, sampai ke nyari uh, company profile yang cocok untuk kalian tuh gimana. Terus tadi sama, itu dari Pak Victor, terus tadi sama Mas uh, Suryo Surya juga ada gimana sih cara bikin CV-nya ya. gitu kan. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa bahwa ada lebih dari 20 perusahaan yang sedang membuka lowongan jadi ayo kerahkan kemampuan kamu percaya diri untuk membuat sih, dan lanjut didaftarkan. Betul. Ya, kayaknya langsung udah pada percaya diri sih. Tadi yeah, kan langsung wow. dari apa yang disampaikan sama Pak Victor lalu yes. juga langsung ngebet kan langsung mm -hmm. betulkan CV-nya. Terakhir disemangati ya disemangat ya sama Kakita. Betul. Hmm. Langsung semangat deh kalau gitu ya. Dan kalau gitu terima kasih sekali lagi semua untuk acara kita, pada kita hari, ini. hari ini. Tadi ada siapa aja? Terima kasih kepada Bapak Victor Osman, Bapak Suryosa Solo dan tentunya Bapak Peter Andrian selaku pembicara pada webinar hari ini di Emtech Festival Day 3. Ya, dan tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada akademia partner dan sobat Emtech semua yang sudah menghadiri Acara Karir Festival selama 3 hari dari tanggal 4 Agustus hingga hari ini 6 Agustus 2022. Betul. Terima kasih sebesar-besarnya yang sudah bergabung. Terima kasih juga udah bantu share link dari acara ini ke teman, sahabat dan keluarga. Kita berdoa mudah-mudahan bisa bermanfaat Betul. untuk kita berkat untuk kita Amin. semua ya. Amin. Dan pokoknya kalau yang ketinggalan tadi seperti yang tadi Sila juga mm -hmm. udah bilang langsung aja di YouTube channel channelnya Dream Talent ya itu ada dari lengkap dari day pertama, day kedua dan juga day ketiga. Sebarin deh ke teman-temannya biar. Semakin ilmu kan amal juga ya. Betul betul. Jadi semakin banyak ilmu yang dibagikan kan semakin baik. Kamu nggak akan jatuh lebih buruk atau lebih miskin atau lebih bodoh jika membagikan ilmu, ya. Oke. Semangat cila, walaupun itu... udah jam segini tetap yes. ini ya, tetap okay. semangat ya, tetap, tetap, semangat. tetap ini juga. Jadi, Tapi akhirnya kita harus menggunakan apa yang kita katakan. Ikan empat tiga yang bagus, makin cepat, makin bagus. bagus. Terima kasih lagi teman-teman. Saya Silahpura mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Ikri mohon undur diri. Sampai, Sampai jumpa. lagi ya. Daaah. Bye.